Jadi view atasnya dari sini, ya view dari atasnya seperti ini. Tapi tadi saya udah turun yang di step paling bawah sekali, dan hanya ada beberapa orang. Eh ya, nanti kita coba lagi. Sekarang tadi saya lupa nanda record. Nanti saya akan coba untuk turun lagi untuk ikut biar kalian tahu gimana sinyal di bawah sebenarnya jauh lebih ramai dari ini kalau hal normal karena memang ya para pelancong wisata belum bisa masuk ke Thailand jadi sepertinya kondisi ini kondisi sepi seperti ini masih akan berlangsung untuk beberapa saat lagi Oke saya lanjut ke spot berikutnya saya akan tunjukin uh, kuil kalau saya bilangnya kuil hakim bau Oke okay, sampai jumpa di spot berikutnya jadi ini saya uh, terpaksa turun lagi ke bawah karena uh, saya sebenarnya sudah turun sebelumnya oh, untuk lihat kondisi di bawah ternyata memang sepi tapi saya lupa belum record jadi ini uh, saya dubbing uh, karena saya terlalu capek untuk uh, ngomong saat itu jadi ini ya jadi saya balik lagi ke bawah jadi sebenarnya itu uh, saya nggak sengaja kesini tadi tujuan pertama saya itu mau langsung ke kuil Guanyu kalau saya sebutnya kuil Hakim Bao. Nanti kalian tahu e, kenapa atau apa alasannya e, saya sebutnya itu kuil Hakim Bao. Pas di jalan saya sengaja, sengaja lihat banyak ini ada beberapa. Uh, fan yang rombongan turis seperti itu jadi saya pikir Oh mungkin ini sudah rame cobalah mampir sebentar nah turunlah saya ke bawah ternyata uh, rombongan turis ini mereka pada enggak mau turun ke bawah karena memang uh, masih dalam renovasi uh, nanti kan saya tunjukin apa yang direnovasi mungkin karena memang lama ditutup untuk fasilitas umum jadi eh, penjaganya pun mungkin tidak dipekerjakan. Jadi banyak spot-spot eh, rusak yang eh, terlihat seperti di depan ini nah kalian lihat ini fence-nya pagarnya rusak. Nah, kondisi di bawah seperti itu. Nanti saya akan turun di bawah, nanti saya akan tunjukin jadi ini tuh salah satu pantai di pulau ini dengan air yang paling jernih dibanding dengan pantai-pantai yang lain ini namanya caweng Viewpoint. kalau kalian lihat di agen-agen wisata pasti spot ini masuk dalam salah satu list mereka kalian kalau punya rencana untuk ke Pantai ini e, sebaiknya di jam-jam pagi ya, jam-jam 8 atau jam jam 9, karena pantai hari masih ada di bawah. Kalau kalian memang nggak buru sunrisenya, kalau buru sunrisenya ya datang pagi, tapi e, setahu saya memang jam-jam paling ramai di sini tuh ya jam segini antara jam-jam jam 12 atau jam 1 lah. biasanya tuh di bawah atau mungkin di pelataran itu banyak sekali bule-bule eh, yang foto-foto nah, ini batu yang di depan tuh nah di depan itu biasanya disitu yang paling banyak ini saya turun ke bawah dulu tadi hanya ada beberapa wisatawan sih yang bareng turun bareng saya ini airnya lagi damai lagi tenang lautnya biasanya uh, agak naik dikit sih ndak ndak sampai yang di level serendah ini air lautnya agak naikkan dikit di pinggir-pinggir tuh kalau di sini enaknya kalian bisa lihat ikan-ikan -kan hias kecil-kecil ya nah harus bawa peralatan diving kalau cuma pingin lihat ikan-ikan -kan hias di sini karena memang kebanyakan uh, laut di sini dangkal sih ini saya, saya taruh saya taruh kamera saya dulu saya mau lihat dulu eh, licin atau enggak tempatnya saya juga capek juga bawa kamera sendirian saya coba saya taruh dulu eh, saya tinggal dulu sebentar kita tadi uh, saya tadi dari atas sana tadi tuh Oke, saya taruh kamera saya dulu. Cuaca di sini panas banget ya. Baju saya yang bagian belakang saya basah seperti itu. Panas sekali. Nah, yang di genangan air yang tepat saya berdiri sekarang itu biasanya uh, air lautnya nyampai di level itu, Nyampai di titik itu. Tapi hari ini entah kenapa, memang lautnya lagi damai sepertinya. Jadi uh, air lautnya menjauh dari garis yang biasanya. Biasanya banyak bule-bule yang berendam di sini, kan enak tuh duduk-duduk di batu-batu sambil berendam air laut. Tadi saya nemu sedikit. Uh, spot yang menarik, bukan spot ya, uh, sesuatu yang menarik. Jadi, banyak ikan-ikan di pinggiran air bisa turun ke bawah. Nah, perlu bawa kacamata diving kalau di sini kalau pengen lihat ikan-ikan uh, ya harusnya memang. Berkunjungnya di jam-jam segini ya Di jam-jam segini ini jam terbaik di sini. Tapi ya resikonya memang panas Biasanya kalau Bule-bule yang dari Cina Dari Korea tuh biasanya uh, Wisatawan ya sorry Wisatawan dari Cina Atau Korea itu biasanya mereka bawa payung Jadi kemana-mana bawa payung Jadi kalau saya mah sepuluh amat Kulit udah hitam kayak gini juga Nah kalian bisa lihat kan Sini saya hanya membawa, membawa kamera ponsel biasa ya tuh banyak ikan saya juga nggak tahu itu kan apa itu namanya saya juga suka pemandangan kayak gini karena nggak harus enggak harus susah-susah nyemplungin diri ke laut sudah bisa lihat pemandangan seperti ini sudah cukup menghibur sih sudah bisa jadi penghiburan tersendiri buat saya. Ini kalian bisa lihat kan? Dan ini adalah pemandangannya seperti ini biru sekali airnya cerah sekali hari ini dan kita sekarang ada di bawah kita tadi dari atas sana tadi saya turun bawah lumayan jauh makanya ngos-ngosan dah itu ada juga yang turun ke bawah lihat kan seberapa jauh turunnya tadi dan sekarang saya mau balik atas nah istirahat sebentar terus selanjut uh, ke kuil Kwan Yu sekarang saya kebingungan naiknya seperti apa Yap, saya naik dulu. Biasanya memang selalu ramai sih tempat ini, ya. Untuk foto-foto seperti ini, spotnya memang bagus. Apalagi kalau uh, pas musim-musim hujan, situ. Suasana langitnya bagus. Saya balik lagi ke atas. Mungkin uh, tadinya mau istirahat sebentar di sini. Cuman karena saya uh, sungkan sama para pekerja yang lagi melakukan renovasi di sini. Jadi saya naik aja ke atas, takutnya mengganggu mereka. Nah, sekarang saya sudah di atas mereka yang turun makin ke bawah lagi ini belum separuh ya ini hanya ada ini hanya mungkin 30% ya 30% dan saya harus naik ke atas lagi ini para pekerja sedang istirahat karena memang ini jam-jam makan siang ya, jam 12 pada istirahat kita masih harus naik lagi masih ada beberapa step lagi dan ini jalanannya cenderung naik ya jadi nggak hanya anak tangganya saja tapi jalannya juga uh, punya sudut jadi sekarang saya kembali ke atas karena di bawah memang seal under construction jadi belum terlalu dibuka mungkin next kalau udah bener-bener dibuka kita kembali lagi ini jangan ditanya ya saya memang ngos-ngosan sekali karena saya tadi sampai turun ke bawah oke kita lanjut ke tempat berikutnya Kuil Kuangyu, Lamai dan di sepertinya saya terkena zon jadi teman saya kasih info kalau kuil ini sudah dibuka nah ternyata begitu nyampe sini kuilnya masih ditutup jadi kuil ini memang dibuka hanya untuk keperluan ibadah untuk keperluan kunjungan wisata kuil ini masih ditutup karena masih YouTube jadi ya saya putuskan untuk balik saja mungkin di lain kesempatan saya akan bikin vlog di kuil ini lagi kalau dibuka untuk umum biasanya eh, saya bisa naik ke atas sana saya bisa tunjukkan ke kalian kalau di dalam tuh banyak ornamen-ornamen yang bagus banget dan kenapa saya sebut kuil ini kuil hakim Bau kalian lihat kan patungnya tadi ini mengingatkan saya pada film jadul bilang lagi wow jadi untuk uh, video kali ini saya sudah sampai di sini uh, maaf ya sampai ketemu di video selanjutnya. <SILENGALAN>